di jalan, ini layangan memat, meramat, meramat, meramat, masih kapangan pegon kapangan pegon <laughs> ya. buat pedagang di sana juga 5 kan meter oh besar sekali mul. ini nanti muka-muka dagangannya habis duit yang mumpul. 5 meter. juga tidak lupa bahwasannya untuk selalu kita uh, terapkan di sini masalah protokol kesehatan juga dari panitia sendiri sangat ketat untuk masalah penggunaan masker para pengunjung juga peserta yang What mengikuti si? festival pakai masker ya. ya sekali lagi buan dari tim kesehatan hmm? oh. persiapan dari sana mas? nomor Nomor satu dulu, Halo. oh iya, oh, dibalik sekarang persiapan dari nomor satu dulu, saudara. Febri, nomor dua delapan, ditunggu mas, ditunggu mas. Iya, sabar. Juga himbauan kepada para penonton untuk berhati-hati karena layangan ini biasanya jatuhnya dengan tidak terkontrol Terutama yang dengan istilah gejlik nanti kepala badan penjenengan tolong juga untuk dilindungi Karena mungkin tidak bisa untuk kita mengarahkan bagaimana layangan itu saat jatuh Oke, Terima kasih atas perhatiannya, selamat datang untuk semuanya para penonton Yang memandati area pada uh, persawahan. Ya ini. persiapan saudara baby nomor urutan 1 Hitungan mulai dari 3, 2, dan satu. Ya, lari, lari, lari. Ya, ini adalah satu penampilan layang bapangan dengan variasi hitam dan merah. menghubung tinggi dengan sempurna. Ya, untuk saat ini penuh sawangannya. Nomor 2, persiapan deh siapa lagi Putra hitungan satu dua tiga Putra, putra dinaikkan ke atas ya, ya. ini variasi dengan putaran satu, putra putra. Lagi. satu, lagi. satu, lagi. satu lagi. masih berkesempatan kesempatan satu kali lagi terus <laughs> <Badaya. laughs> Ya, bang kurang bang. fokus. Merah dan hitam. Ada kepala. Sipau. Belum. lanjut, lanjut, lanjut. Dua. Coba satu kali lagi. Akhirnya gejlek saudara-saudara. Terus. Terus. Terus. Terus. dari, dari oh, Terus ramain main, main sawangannya main-main ki ramain main lor Bali punya ya, angin adalah faktor alam angin adalah faktor alam dia yang punya ya, Buka, angin angin yang punya siap, bu, siap. Siap, siap. Ya masih berkesempatan penerbangan yang akurat satu kali lagi kita awek nanti ya bang coy dari beli beli. Ayo bah didongani bah layangannya bah dan mobil bah. Ya satu lagi Tarman Tarman. Kita lihat kondisi anginnya sebentar. C, tiko anginnya dari mana ini? Oke, okay, oke. Okay. Katanya juri anginnya balik. Balik ya balik. Balik. Ya terima kasih kami ucapkan kepada penonton awas jagungnya pakde kulur, ojo dilugui ya, kalau jadi bakar sih, hahaha, <laughs> dan juga para pengunjung khususnya pun dari layangan mania yang sudah hadir di sini kami mengucapkan banyak terima kasih yang sudah hadir Silah dengan mematuhi protokol korina dengan membawa masker men. dipakai maskernya dan juga uh, dipakai uh, aneh, lima naskah <laughs> oh iya ya. <laughs> Iya, inilah himbauan dari rekan-rekan Karang Taruna di sini Gyu terima kasih yang sudah hadir di sini menyemangati oh, yeah. pada kita semuanya. Musik, musik lagi, Musik ini. Untuk tetap berhati-hati karena pada saat ada pandemi untuk COVID 19 Ya, untuk Mas Mas adik Adi Adi silahkan uh, berhati-hati juga karena memang ada semutnya, geramang-geramang. Mau saya tanyain, Feni, kalian mobil-mobilnya ini dibagi. Oke, langsung maju, layangan lagi. layangan Layang Squaw F. Betul. Ya, layangan lagi. saya pe <laughs> <deng itil>, <laughs> Ayo kesempatan satu kali ya, lagi. aku idul. Kesempatan Kondra. satu kali lagi. Ayo. <tuk> Oke, okay, dilanjut, dilanjut. Sambil menunggu angin. Ini masih anginnya sepoi-sepoi. Yuk, satu. Ya. Langsung terbang. Yuk. Luar biasa. Kesempatan yang kedua. Ini variasi juga layangan Bapangan dengan kepala hitam dengan ekornya yang warna-warni merah dan kuning. Iya untuk suara. Cek. cek. tarik, tarik. tarik, tarik. Selanjutnya peserta siap-siap. Persempatan Siap. Siap. nomor tiga. Aji, bulu rejo, bulu merto. Ayo Aji, diaji Aji. Ya saudara Aji, bulu bertambulur jauh saudara Aji dipersiapkan. Acik, Acik. Saudara Dewo, really? Oren, nah. saudara menempati relwan masih di jalan atau perjalanan? Ari satu Kesemantaro, uh, ayo Ari, saudara Ari dari Kesemantaro. Ari, ya lantai satu. Ariaga lantai satu. Ayo, bukan anginnya bagus. Wah sekali anginnya. Ari satu kesmanto rolen satu. Ya, satu. Hari len satu dari Eo, mas. Mas. Len satu mas, harus dicek. Eee, terlihat kerandor. 8 Pas. dulu. Di bawah dicek leng -leng. Ya dicek dulu di bawah sini, uh, biar tahu nomor urutannya, uh, uh, sampelnya leng -leng -leng. atau nomor tandanya bahwasanya ya. ini nanti dicek ya. dulu biar kita lihat ada nomornya dan tulisannya. kata cukur, Loso, Boromatoro. Ya. Kadah cukur, Loso Wismatoro. Yuk nanti dicek dulu apabila stempelnya atau nomornya oh. enggak ada nanti eh, di yes, Dis. Satu yes, yes, tidak yes, bisa mengikuti. Kata Yang kedua, berkata. bila Jenang, jenang Benangnya putus juga tidak danang di danang. masuk, da'fliyaz, burung burung enak, enek, jenang, burung <laughs> enek, ari 2 lan dua, dua. konconya e, dewi, orang apa, orang apa, lan dua, dua. konconya dewi. Yuk, yuk, rada Adu, cepat, ari, karena pesertanya banyak sekali, luar biasa. Anginnya juga bagus. Ini bersahabat untuk menerbangkan layang-layang. Langsung saja, Sutrisno Karangwangko Purwancoro 3 Ya, dua puluh posisi. Ya kami mengucapkan banyak terima kasih buat tim yang sudah memeriahkan pada layang-layang ini. Bahwasanya ini adalah hiburan dari kita semuanya. Dan juga bahwasanya memang kami wajib pakai masker Karto. karena ini ada karen. masih pandemi. Ayo saya dibunu kertas amgareng, amgareng. Ya. Masih pandemi, kita pakai masker biar menjaga keamanan sendiri-sendiri. Iya. -sendiri. Terima kasih yang sudah Masuk di area kami dan patuh dengan peraturan ini. Ayo, ya kalau sudah dicek dari panitia di sini, ya, satu persatu kalau sudah dilihat di sini langsung diulur satu persatu. gak ada nomornya deh peraturan tolak tolak tolak tidak ya, sama datang Mas Garo Atjento dari Gunung Wijel yang sudah ikut berpartisipasi dalam koyok perukon layang-layang satu festival. dua tiga empat lima layang-layangnya ini begitu unik dengan berbagai variasi baik warna Iya juga itu dari satu jenis layangan Layangan babangan tetapi ekornya dengan berbagai variasi satu Sekali lagi untuk adik-adik mas-mas yang pada saat ini menyaksikan festival layang-layang pada siang hari ini untuk tetap berhati-hati juga untuk posisi duduk dan lain sebagainya karena ini area. ya nomor satu dulu nanti ada cedanya dan juga nanti uh, di apa-apa dari panitia apakah sudah siap kalau siap tanda siap atau akan oh ya gimana dari panitia kalau siap ganjil Ya, oke. Kita mulai dari 3 2 oke. Oh, udur, apa-apa. mengikuti suara Satu Luar Persiapan ini Lost poll, bukan lost dal loh. Ya, karena ini dari sawangan Pasval persiapan Jempol Bapak Senen, siapkan Bapak Panitia? Siap! 3! 2! Oh, oh, langsung. oh, oh. oh disimpan mas monggo silahkan dipakai untuk saat ini karena kita masih dalam masa pandemi corona di tahun 2020 terima kasih atas perhatiannya monggo yang sudah dipanggil 5 ya langsung pendi karangan bandingan jawa timur mana yang punya karangan pendi pendi jawa timur Bebi, Bebi karangan Jawa Timur. Joyo. Oke, Bu Utim Mbah Joyo, terima kasih. Jangan lupa di like juga eh, salut untuk nah, nah, ya, tapi juga waktunya juga Aduh, nanti aku kan? Aduh, aku kawan. Aduh, aku kawan. Aduh, aku kawan. Aduh, sinar kawan. Aduh, aku kawan. Aduh, aku kan Aduh, aku kawan. Aduh, aku baik maupun dari rekan-rekan semuanya yang hadir di sini dari monohiri timur dua. akan kita suasananya kita seperti oh terjadi. Robek E kalian semuanya, you know, makin, mm -hmm. <ooking> <Utah. intentions> kah tulang, siap, ya nomor tiga persiapan, ah. Yo, tiga, dua, satu, langsung <laughs> <Jun. laughs> mundur, ya, sekali, ya, persiapan nomor Yo. empat, yang sudah ditarik. Selamat sore untuk kali ini Penerbangan layangan-layangan Terunik Ada itu Bandoso Atau keranda Dan ada Layangan Dengan sandaran terbanyak Yaitu 15 sandaran Layangan 15 sandaran lor. Proses Tampak, untuk, layangan, mas, kita untuk, lihat. untuk layangan Mau dibawa ke tempat juri ah, awas. awas Awas Tampak, Awas Terus layangan Bu, ya. Tarik ke belakang Tarik, tarik ke belakang Layangan dibawa ke tempat juri dulu Mau dites Mau dimilai Untuk Jari. nilai Awas jantar Bawah dan juga penilaian atas nanti kita saksikan sama-sama eh, layangan keranda dan layangan, Lantunya, layangan satu, badakan, dua, Sandran Makin terbanyak goce. 15 keluarga Jati Sendang persiapan di festival layang-layang limbeng -layang Burwantoro Wonogiri Ya, kalau yang sudah diturunkan. Si Bapak Mane masih turun itu. sama. Masih, Salah salah salah penempatan ya salah selain layangan ya lalu, dengan layangan sandran terbanyak itu juga ada layangan apa ini, tawon lur layangan tawon dan juga layangan kelabang iki layangan kelabang lur ini layangannya layang kelabang ataupun layangan lipas kita lihat mas, kan ini mas apa nih kelabang. kelabang ya saking bunti nih kumas Pergi kimon ya, kono kiri ya. Lapang lor, kolam. Seperti biasa, jangan bersama-sama ditunggu aba-aba dari panitia. Ya, persiapan nomor satu dulu. Tiga, dua, satu. Nomor satu masih kesempatan lagi. Yes. Uuh, wih, wih, wih. Hai, sekali langsung mundur karena sudah dinilai dari dewan Juri maksud